Tawa gelap dan dingin yang aneh dikeluarkan dari mulut Dimansnake berkepala tiga. Sementara senyum kejam menggantung dari sudut mulutnya. Mata merahnya menatap Lindong. Segera setelah itu, tawanya berangsur-angsur menjadi lebih keras. Seolah-olah dia baru saja mendengar hal yang sangat menggelikan. Tentu saja, mungkin dia bukan satu-satunya orang yang merasa bahwa adegan ini lucu. Setelah semua, hanya sembilan ahli tahap Nirvana Yuan benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti untuk binatang iblis tahap awal kehidupan mendalam. Itu lucu tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Generasi yang lebih muda akhir-akhir ini menjadi semakin tidak menyadari keterbatasan mereka. Hihi, biarlah, izinkan raja ini melihat berapa harga yang bisa kamu bayar untuk aku. Petik 2. Senyum kejam yang tergantung dari sudut mulut iblis ular berkepala tiga semakin lebar. Segera setelah itu, tangannya yang besar meraih Trisula dengan erat, ketika aura jahat yang luar biasa terbentang dari dalam tubuhnya. Semua orang tahu bahwa tuan dari pulau roh misterius ini benar-benar marah. Orang bodoh ini benar-benar berani memprovokasi ular iblis berkepala tiga. Dia benar-benar mencari kematian. Wei Song diejek ketika dia menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar mulai menertawakan. Itu juga. Aku akan meluncurkan serangan diam-diam nanti untuk membunuh bocah itu dan merebut buah roh misterius kehidupan. Orang berpakaian hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Bang, sementara semua orang yang hadir menatap ular iblis berkepala tiga yang marah, mata yang terakhir juga menjadi semakin ganas. Detik berikutnya, Trisula di tangannya tiba-tiba merosot ke bawah, dan pilar hitam mengamuk yang kuat menembak dan langsung menuju Lindong. Lindong menyaksikan serangan kekerasan yang menyapu ke arahnya, dan hanya tersenyum saat dia mengangkat tangannya. Sebuah lampu merah-merah mengalir keluar dari dalam, dan langsung bertabrakan dengan pilar hitam liar dan keras itu. Dong, suara, dong, yang jelas keluar saat keduanya bentrok. Pilar hitam dengan cepat runtuh, sementara lampu merah-merah itu bahkan tidak bergerak. Setelah itu, cahaya redup dan berubah menjadi kuali merah-merah di depan banyak mata yang terpana. Kuali merah-merah melayang di udara. Gelombang demi gelombang riak energi yang sangat agung dengan cepat menyebar keluar, menyebabkan seluruh ruang menunjukkan tanda-tanda menjadi terdistorsi. Harta Yuan Murni, ekspresi semua orang sedikit berubah saat merasakan riak yang kuat. Segera, mata mereka menatap tajam ke kuali merah-merah. Jelas. Mereka tidak berharap bahwa Lindung benar-benar memiliki harta jiwa yang begitu kuat di tangannya. Bocah ini. Dia sebenarnya memiliki harta yuan murni. Wei Song sedikit mengernyit setelah melihat adegan ini. Segera. Dia tertawa dingin. Harta yuan murni memang kuat. Tapi masih sulit bagi Lindung untuk mengalahkan ahli tahap awal mendalam kehidupan. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Kartu truf kamu adalah harta yuan murni. Wajah iblis berkepala tiga mengungkap ekspresi tertegun Sebelum ia menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan cara yang aneh Namun, Lindong tidak mengatakan apa-apa dalam menanggapi tawa dingin ini Dia sedikit tersenyum Ketika segel yang dibentuk oleh tangannya berubah Banyak cincin lampu merah-merah tiba-tiba muncul dari burning sky cauldron di langit Akhirnya, tubuh kuali tiba-tiba membengkak Dalam waktu beberapa napas itu telah berubah menjadi benda besar beberapa ratus kaki yang menjulang di langit. Bang! Gelombang demi gelombang fluktuasi panas mengamuk terus menyebar dari dalam kuali. Pada saat berikutnya, pilar lampu merah-merah besar tiba-tiba meletus dan langsung menembak ke arah dimensnake berkepala tiga. Ku, huh. dimensnake berkepala tiga mengeluarkan dengusan dingin setelah melihat ini. Dengan injakan kakinya, Ombak besar beberapa ratus kaki tiba-tiba bangkit dari danau di bawah, dan tanpa ampun bertabrakan dengan tiang lampu merah-merah. Bang, suara nyaring bergema di langit saat udara panas yang lembab menyebar seperti kabut tipis. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan harta pure yuan kamu? Si iblis berkepala tiga mengangkat kepalanya dan tertawa dengan dingin. Senyum di wajah Lindung menjadi lebih lebar dalam menanggapi ejekan dari Demon Snake berkepala tiga, namun... Senyum itu dipenuhi dengan rasa dingin. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan tutup kuali Burning Sky terlepas. Setelah itu, kuali dimiringkan dan dikunci ke senake berkepala tiga di bawah Burning Sky Cauldron menelan. Kata-kata sedingin es ini tiba-tiba keluar dari mulut Lindong. Bang, setelah suara Lindong terdengar, semua orang melihat lingkaran merah-merah tiba-tiba bergegas keluar. Tampaknya menembus ruang dan langsung menutupi ular iblis berkepala tiga di bawah ini. Selanjutnya, gelombang kekuatan hisap yang menakutkan meletus. Danau di bawahnya berubah menjadi pilar air yang terus-menerus tersedot ke dalam kuali burning sky. Energi liar dan ganas meledak secara gila-gilaan dari tubuh iblis ular berkepala tiga saat ia dengan paksa menolak kekuatan hisap. Namun... Ekspresinya menjadi sedikit jelek ketika dia menemukan bahwa tubuhnya perlahan tersedot ke arah Kuali Burning Sky terlepas dari bagaimana dia melawan. Tidak perlu takut, kami hanya mengubah tempat di mana kami akan bertempur. Petik 2, Lindong menyaksikan perjuangan iblis ular berkepala tiga saat ia terus menolak. Sambil tersenyum, Lindung mengangkat segel tangannya sedikit, menyebabkan kekuatan hisap menguat sekali lagi. Setelah itu... Semua orang tercengang melihat ular iblis berkepala tiga benar-benar berubah menjadi seutas cahaya saat ia tersedot ke dalam kuali burning sky. Dong dong dong, kuali besar itu tiba-tiba bergetar hebat setelah Dimensnake berkepala tiga tersedot ke dalamnya, saat suara keras dipancarkan dari dalamnya. Itu mungkin untuk samar-samar mendengar raungan marah dari Dimensnake berkepala tiga, berat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menjebak raja ini dengan kuali kamu yang rusak ini? Namun, Lindong mengabaikan raungan. Tatapannya bergeser dan terkunci pada orang berpakaian hitam di dekatnya. Saat senyum sekali lagi muncul di wajahnya. Karena kamu ingin bermain, kamu juga harus masuk ke dalam. Mulut kuali Burning Sky diputar setelah suara Lindong terdengar. Segera terkunci pada orang berpakaian hitam. Yang baru saja akan menarik diri. Setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan muncul sekali lagi. Berat, nafsu makanmu agak terlalu besar. Kamu baru saja makan tahap awal yang mendalam demonic bis. Namun kamu masih berpikir untuk memakan aku juga. Apakah kamu tidak takut kami akan terlalu banyak menangani kamu? Petik 2 Orang berpakaian hitam secara mengejutkan tidak panik ketika dia menjadi sasaran lindong. Sebaliknya dia tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Dari penampilan kuali Burning Sky yang gemetaran, itu jelas tidak dapat menjebak ahli tahap awal kehidupan mendalam. Namun, Lindong masih berencana untuk mengisapnya juga. Ini jelas sangat bodoh. Tidakkah kamu tahu apakah aku bisa makan kalian semua begitu kamu mencoba? Lindong tersenyum. Segera setelah itu, kekuatan isap meningkat. Dan secara paksa menghisap orang berpakaian hitam itu ke dalam kuali burning sky di depan mata semua orang. Setelah orang berpakaian hitam itu juga tersedot ke dalam kuali burning sky, suasana di udara di atas danau menjadi sedikit aneh. Banyak ahli memiliki ekspresi serius dan waspada. Mereka jelas tidak berharap bahwa Lindung benar-benar memiliki taktik seperti itu. Haha. Memang tidak mudah bagi kamu untuk mengandalkan kekuatan tahap 9 Yuan Nirvana kamu untuk mencapai ini. Namun, berapa lama kamu bisa bertahan? Wei Song sedikit menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Sekali lagi suara memekakkan telinga terdengar dari Kuali Burning Sky setelah suara Wei Song memudar. Ketika Kuali bergetar dengan liar, dan cahaya merembes keluar dari mulut Kuali. Sepertinya kedua orang di dalamnya secara paksa mencoba membebaskan diri bahkan dengan harta yuan murni, Lindung tidak dapat menjebak ahli tahap awal kehidupan mendalam dan master simbol ilahi lama. Mata Lindung melirik Wei Song dengan acuh tak acuh. Dia memiringkan kepalanya ke arah Guyan dan bertanya, apakah kamu bisa menyelesaikan situasi di sini? Iya nih, Guyan mengangguk. Selama master simbol ilahi tidak campur tangan, kekuatan mereka tidak akan kalah dengan kelompok Wei Song. Kamu. Guyan melihat kuali Burning Sky yang bergetar dengan liar. Dia sadar bahwa ini adalah masalah kecil. Tantangan terbesar adalah dua orang di dalam kuali Burning Sky. Serahkan mereka berdua padaku, Lindong tersenyum. Sekarang, setelah kekuatannya meningkat, dia secara bertahap dapat melepaskan kekuatan kuali Burning Sky ini. Dia mungkin masih menghadapi beberapa masalah jika dia harus bertarung sendirian di luar, namun. Begitu keduanya memasuki kuali burning sky, kekuatan mereka akan berakhir ditekan terlepas dari seberapa mampu mereka. Dimengerti, hati-hati meskipun Buyan masih ragu setelah melihat penampilan lindong. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa jika lindong dikalahkan, mereka tidak hanya tidak dapat memperoleh buah roh kehidupan misterius pun, tetapi kehidupan mereka juga akan terancam sekarang. Mereka hanya bisa berharap bahwa Lindong benar-benar dapat menghabisi dua orang yang paling merepotkan itu. Swoosh, Lindong mengangguk, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Ketika tubuhnya bergerak dan berubah menjadi kilatan cahaya yang mengalir ke dalam kuali burning sky besar di depan banyak orang yang menonton. Setelah masuk, kuali burning sky yang awalnya bergetar berangsur-angsur juga mulai tenang. Namun... Semua orang bisa membayangkan pertempuran hebat yang akan terjadi di dalam. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Babak 850. Mungkin luar biasa. Tempat ini adalah dunia merah-merah. Tidak ada yang masuk mata orang selain tanah yang kering dan tandus. Jejak udara panas naik dari tanah. Menyebabkan udara tampak sedikit terdistorsi. Gemuruh. Namun, kedamaian di tempat ini tidak berlangsung lama. Sebelum suara gemuruh yang keras tiba-tiba muncul. Dua sosok dengan ekspresi suram berdiri di udara ketika mereka melepaskan serangan liar dan kekerasan. Dengan ganas meledakkan ruang di sekitarnya. Di bawah rentetan serangan mereka, beberapa distorsi mulai muncul. Kalian berdua, itu tidak baik untuk bertindak begitu mudah marah di wilayah orang lain. Bukan. Sementara dua orang ini dengan ganas menyerang ruang sekitarnya. Tawa menggoda tiba-tiba bergema di seluruh area. Setelah itu, sosok muda muncul dalam tatapan gelap dan dingin dari orang berpakaian hitam dan dimensnake berkepala tiga. Sosok yang muncul di dekatnya adalah Lindong. Brat, kamu bermain dengan api. Iblis berkepala tiga berkepala tajam menatap Lindong. Suaranya yang dalam dipenuhi dengan kebiadaban. Kamu tidak mungkin percaya bahwa kamu bisa mengandalkan harta Yuan Murni ini untuk menjebak kita berdua di sini, kan? Itu agak terlalu absurd. Tidakkah kamu setuju? Orang berpakaian hitam itu berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Dari cara dia melihatnya, kuali burning sky ini mungkin memang sangat kuat, tetapi setelah semua, Lindong hanya memiliki kekuatan panggung Sembilan Yuan Nirvana. Dia benar-benar agak terlalu naif jika dia berencana untuk menjebak mereka berdua hanya dengan ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kesenjangan antara tahap kehidupan mendalam dan tahap nirvana benar-benar terlalu besar. Namun, Lindong hanya tersenyum dengan cara yang tidak biasa dalam menanggapi cemoohan pria berpakaian hitam itu. Saudara ular, aku adalah Suyun, seorang master simbol ilahi awal. Apakah kita mau bekerja sama dan memecahkan kuali ini? Orang berpakaian hitam itu memandangi Demon Snake berkepala tiga ketika dia samar-samar tersenyum dan berkata. Demon Snake berkepala tiga mengusap kepalanya yang halus. Setelah itu, mata merahnya yang licik menatap Suyun lagi. Seorang master simbol ilahi awal. Dengan kekuatan seperti itu, ia memang memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengannya. Baiklah, bagaimanapun. Aku akan menjadi orang yang mengambil nyawa bocah itu. Tidak masalah, Su Yun tersenyum dan mengangguk. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ganas. Dengan mengepalkan tangannya, energi mental yang agung tersapu. Menyebabkan ruang itu sendiri bergetar terus-menerus. Bang, Dimensnake berkepala tiga bahkan lebih mudah. Mata merahnya menatap Lindong saat tubuhnya bergerak berubah menjadi sosok cahaya merah-merah yang keluar. Trisula di tangannya merobek udara, dan menusuk ke arah Lindung dengan kecepatan kilat. Bahkan jika kamu adalah naga, kamu hanya bisa merangkak di tanah di wilayahku. Lindung menatap ular iblis berkepala tiga saat ia menyerang Lindung dengan sombong. Sebuah cahaya dingin melonjak di mata Lindong, saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Orang bisa melihat lampu merah-merah keluar dari ruang di belakangnya, membentuk tirai cahaya di depannya. Bang, Trisula itu dengan keras menabrak tirai cahaya. Sebuah energi liar dan ganas datang mengucur, mengguncang tirai cahaya sampai bergetar liar. Sol Lion Roar, Jauh Suyun tiba-tiba berteriak dengan dingin sementara tirai cahaya menghalangi serangan berkepala iblis berkepala tiga. Mayestik mental energi menjelma menjadi singa raksasa setinggi 100 kaki. Singa raksasa mengangkat kepalanya dan mengaung. Gelombang sonik energi mental sebenarnya diaglomerasi menjadi bentuk korporeal. Itu mengadopsi bentuk spiral yang merobek udara dan tanpa ampun menghantam tirai cahaya. Retak, banyak retakan terbentuk pada tirai cahaya karena serangan liar dan kekerasan dari keduanya. Akhirnya, tirai cahaya itu hancur berantakan. Terbukti. Bahkan setelah meminjam kekuatan kuali Burning Sky, sulit bagi Lindong untuk secara langsung memblokir serangan dari keduanya. Berat, apakah kamu menyadari betapa lemahnya kamu sekarang? Suyun mengejek dengan dingin setelah melihat ini. Ini memang agak merepotkan. Sepertinya aku harus menghabisimu satu per satu. Lindong menyeringai. Segera, ujung jarinya menekan satu sama lain. Dan darah esensi merembes keluar. Selanjutnya. Jari-jarinya bergerak dan menggambar banyak simbol darah. Burning Sky Array. Aktifkan. Suara tenang dikeluarkan dari mulut Lindong. Selanjutnya, tanah mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, tanah terbuka. Dan banyak pilar lampu merah-merah meludah dari dalam. Pilar cahaya ini saling menjalin satu sama lain. Dan benar-benar berubah menjadi formasi cahaya misterius yang sangat besar. Restrain. Formasi cahaya terbentuk. Dan segera mulai untuk menutupi dimensnake berkepala tiga. Kamu ingin menjebak raja ini dalam mimpimu. Ekspresi dimensnake berkepala tiga tenggelam setelah dia melihat formasi cahaya yang menutupi dirinya. Trisula di tangannya dengan ganas mendorong ke depan, dan pilar angin besar beberapa ratus kaki menabrak formasi. Bang. Namun, serangan ganas dimensnake berkepala tiga hanya menyebabkan tirai cahaya sedikit bergetar. Melihat ini. Ekspresi Demon Snake berkepala tiga tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit jelek. Dia jelas tidak berharap bahwa formasi ini sebenarnya akan sangat kuat. Tetap di dalam sebentar, Lindong melirik ekspresi jelek dari Demon Snake berkepala tiga. Burning Sky Array ini dibangun dari kekuatan penuh dari kuali Burning Sky. Meskipun tidak dapat membunuh yang terakhir, tidak sulit untuk menjebaknya. Sekarang, giliranmu. Lindong menoleh setelah menjebak Dimensnake berkepala tiga, dan dengan dingin tersenyum pada Su Yun. Kamu benar-benar bunuh diri. Apakah kamu berpikir bahwa kamu cocok untuk aku dalam pertarungan satu lawan satu? Mata Su Yun terfokus pada formasi yang telah menangkap Dimensnake berkepala tiga, sebelum dia mencibir. Lindong tertawa kecil, dan tidak repot-repot mengobrol lagi. Segera setelah itu. Suyun melihat pola cahaya hitam muncul di antara alis mantan. Setelah itu, seutas cahaya melesat keluar dan berubah menjadi simbol hitam yang melayang di atas kepala lindung. Simbol tidak memiliki bentuk tetap. Saat itu bergoyang dan menggeliat, itu muncul seperti lubang hitam melingkar. Gelombang demi gelombang energi aneh tersebar darinya. Seolah-olah cahaya di sekitarnya sedang dimakan olehnya. Ini adalah... Su Yun melihat lubang hitam seperti simbol kuno, dan awalnya terkejut. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian, ketika banyak kejutan dan ketidakpercayaan akhirnya muncul di wajahnya yang pucat. Memakan simbol leluhur, sebuah suara yang sangat tercengang dikeluarkan dari mulut Su Yun pada saat ini. Dia menatap kosong pada simbol lubang hitam kuno itu, sementara badai besar bergolak di dalam hatinya. Sebagai master simbol ilahi, Suyun secara alami akrab dengan simbol leluhur. Mereka adalah salah satu artikel saleh paling kuat di dunia, dan ada total delapan di antaranya. Seseorang akan bisa menjadi keberadaan puncak yang sangat kuat di dunia hanya dengan mendapatkan salah satu dari mereka. Mereka yang telah memperoleh salah satu dari delapan simbol ancestral saat ini semua keberadaan puncak terkenal di dunia ini. Contohnya adalah Kepala Aula Moluo dari Fire Divine Hall di wilayah Laut Lava dari Laut Iblis Chaotic. Dia memiliki simbol leluhur yang menyala. Ini juga memungkinkannya untuk menjadi eksistensi tingkat penguasa dalam Chaotic dimensi yang dipenuhi dengan banyak individu yang kuat. Orang ini berdiri di puncak Chaotic dimensi. Dia melihat ke atas dan dihormati oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Semua prestasi ini terkait dengan simbol leluhur yang menyala. Namun, Suyun sekarang telah melihat bahwa yang paling misterius dari delapan simbol leluhur, simbol leluhur yang memuaskan, telah benar-benar muncul di tangan seorang pemuda, yang hanya pada tahap sembilan yuan nirvana. Sok yang diciptakan ini sangat sulit untuk dijelaskan. Kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang memangsa. Guncangan di wajah Suyun mulai menghilang beberapa saat kemudian. Setelah itu, kilatan merah yang sangat merah menyala melintas di matanya. Itu adalah keserakahan dan kegilaan yang ekstrim Pada saat ini, Suyun pasti mulai kehilangan rasionalitasnya dalam menghadapi godaan seperti itu Dia tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan simbol leluhur yang memangsa Dia pasti akan menjadi keberadaan yang mirip dengan Moluo di masa depan Anak nakal, wajah Suyun terdistorsi karena keserakahan saat menatap lindung dengan penuh perhatian Sementara dia tertawa dengan cara yang menyeramkan Sungguh orang yang bodoh. Kamu bahkan tidak tahu logika sederhana untuk tidak mengungkapkan kekayaan seseorang. Apakah kamu tahu betapa menyedihkannya situasi kamu jadinya jika ada kabar bahwa kamu memiliki simbol leluhur yang memangsa itu menyebar? Petik 2. Mengingat kekuatan besar dari simbol ancestral. Lindung kemungkinan akan menjadi target yang semua faksi dalam caotik dimensi akan kejar. Jika kata bahwa ia memiliki simbol ancestral mantap akan menyebar. Pada saat itu, kemungkinan dia tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi terlepas dari seberapa besar dunia ini, kecuali dia sekuat moluo. Lindong tersenyum tipis saat melihat Suyun yang galak, ekspresi dingin perlahan menyebar dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lindong mengulurkan tangannya setelah suaranya terdengar, itu bertujuan jauh Suyun. Sebelum tiba-tiba terkepal, bang, setelah tangannya terkepal, simbol leluhur melahap di atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan sinar cahaya hitam yang tak terhitung mulai mengalir turun seperti badai. Simbol leluhur yang memangsa akhirnya mulai mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share